Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia USD terus bergerak ke atas dan menembus level 0.72056 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak rebound ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.72777. Sekian analisa forex untuk tanggal 19 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212